Bagi lu berhasil, selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan kabar spesial momen masih di acara Inbox kemarin ini kebahagiaan yang luar biasa bersahabat ya Pasangan Leslar emang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Dengan kegesrekan, kegiutan, kemesraan di atas panggung yang diperlihatkan oleh keduanya Masya Allah Sehat terus ya Tantinya mendoakan yang terbaik untuk idola kesenangan kita ini Yang selalu bikin baper Yang selalu bikin kita bahagia pastinya Dan kita lihat juga bersahabat ya Di kalimat caption yang tuliskan oleh Kang Itz Bitirti Lesti Bilar, ente, kadang-kadang ente Minta disomasi sama Jomlo Aduh, Masya Allah banget ya Ini emang paling bisa bikin baper banyak orang nih Idola kesayangan kita Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Kita lihat dari akun Sila Sugianto mengatakan Terkadang melihat Jomlo menderita Adalah kebahagiaan kami Aduh ini cute banget persahabat ya Masya Allah Kebahagiaan luar biasa yang didapat warga Konoha Saat menyaksikan acara Inbox Kemarin Penuh dengan kebahagiaan, paket komplit, idola kesengan kita tampil di atas panggung SCTV dalam acara Inbox. Dan kita lihat juga persahabat ya, kemarin berikutnya dengan tentunya aksi yang sangat luar biasa dari Lesler di atas panggung. Mereka berdua joget asik persahabat ya, ini kebahagiaan juga untuk warga Konoha. Ini cidukan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya Masya Allah bahagia terus, rumah tangganya langgeng Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Dan berikutnya bersahabat, simak juga ya Di akun TikToknya Kak Karen Delano Ini mengunggah sebuah momen saat Lesti Rizky Bilar di project Abra Kadabra Karen Delano Makin gak sabar, makin penasaran juga nih bersahabat untuk menyaksikan kejutan spesial yang disuguhkan oleh Karen Delano stylist Bunda Lesti Papa Bilar ini bikin pangling banget persahabatnya Ini keren dan kece luar biasa Dan pastinya di kolom komentar pun Ini banyak sekali komentar-komentar yang positif nih persahabat ya Kita simak di kalimat komentar di akun TikToknya Kak Karen Delano di situ persahabat ya, ada komentar dari akun Nur Aini mengatakan Masya Allah cantik dan ganteng mahakarya Karen Delano, ini keren banget Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Instagram Ed Fatih mengatakan di kalimat komentar Masya Allah Leslar sama Kak Karen, keren banget tuh Komentarnya Alhamdulillah banyak yang positif Kita selalu support, selalu dukung ya untuk idola kesayangan kita Semoga Bersahabat ya kejutan spesial yang kita dapatkan ini bisa buat kita kagum dan bangga Dengan Leslar yang berkolaborasi sama Kak Karen Delano Ini keren banget Dan kita lihat juga Bersahabat ya Ini cidukan versi blur nih Ini momen spesial stainless gundalesi Papa Bilar di Abra Kadabra Project Kak Karen Delano gak sabar menunggu hasilnya Bersahabat ya pasti kita tentunya gak sabar banget Harap maklum, para sahabat ya, untuk keluarga Konoha selalu dibikin penasaran. Harap bersabar, kita doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan kita, dan kita lihat di kolom komentar. Ini juga ada tanggapan yang sangat luar biasa dari Hasbiyah. Hastu mengatakan. Ngeblur juga, kalau di Konoha tetap laku, katanya itu Masya Allah, betul sekali bersahabat ya, versi blur, ini tetap laku di warga Konoha. Karena kebahagiaan apapun, selalu tentunya kita terima bersahabat ya, walaupun ngeblur, apalagi kalau tentunya jelas dan romantis, pasti bahagia banget. Kemudian juga bersahabat ya, kita lihat kalimat komentar diberikan dari akun Husnai Ani, mengatakan, Untung sudah terbiasa dan terlatih lihat foto ngeblur ya. Aduh, ini juga cute banget ya. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya. Ada video cute dari Abang L yang diunggah di igasnya Papa Bi. Ini Masya Allah banget ya, Abang Fatih lagi mandi bola. Ini sangat lucu dan mengemaskan. Abang L emang anak yang pintar Masya Allah. Lagi main tentunya bareng panda. Sambil mandi bola, abang L gak takut lagi ya. Ini keren banget, kita kagum dan bangga dengan abang Fati. Semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kemudian juga bersahabat ya di Simak, nih Info Penting untuk Warga Konoha, karena sudah di-up vlog terbaru di channel YouTube Lesser Entertainment. Ini spesial di tengah malam, nih, persahabat ya untuk muncul vlog terbarunya. Jadi ini wajib didukung karena vlognya muncul di tengah malam Kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Mudah-mudahan semakin banyak dukungan untuk Leslar Entertainment Ini vlog saat di Lampung, persahabat ya Jajan di pinggir jalan barang ibu gubernur Lampung Ini keren banget, persahabat ya Idola kesenangan kita emang selalu bikin bisa kita bahagia Selanjutnya ada info penting juga untuk warga Konoha, jangan sampai lupa persahabatnya kita mendapatkan informasi Bahwa single sekali seumur hidup milik Lesti Gejora, nah, ini tayang perdana di TV Indosiar Dan dikabarkan juga Lesti akan menjadi juri di DA5 persahabatnya malam hari ini Jangan sampai lupa di DA5 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar, pantengin channel TV Indosiar, jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan Kita tentunya birukan studio 5 Indosiar Tunjukkan kekompakan dan kesulitan Warga kuno semuanya Untuk mendukung idola Kesayangan kita Berikutnya para sahabat disimak juga ya. Ini ada potret spesial Di acara Inbox Leslar Lovers Indonesia Ini hadir untuk Menyaksikan secara langsung acara inbox, masya Allah, banget ya foto bareng dengan idola kesayangan, dan tentunya kita juga sangat kagum dengan antusias Les Lovers Indonesia yang begitu kompak, yang begitu solid, tetap terjaga dengan baik, dan tentunya salvok juga dengan slogan yang luar biasa: "Sedia, setia, setia untuk Leslar." Ini keren banget. Mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, dan semakin kompak untuk mendukung yang terbaik untuk Lesti Rizky Bilar. Dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan-cedukan vitamin terbaru lainnya di hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang Ino Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.